Jelas dino rapo ya itu malahnya ngawal lumbra lumbra loh guys. Eh nesok. Nesok bangun rumah tangga kucok iru ngae iker smopo anak pitera ayo ngopi-ngopi toh, ayo aku bilus, di non jajal rapu ya po ya kok malah awakku luntrah loh yoni, ya wes yo gas tapi aku nantiin loh, ayo tenang baik, iya otb okay, dan sacer dan dan aduh sing bagus, ayo sacer, bro sacer segenis lah mau udang men, men, Mbak Gila mas Cakep banget Ini itu ayu Ini apa mbak Udani mbak Belum Belum Belum Geregi aja mbak Kue yang ening itu rotok menyiapnya Nyemil Ini gini luman Setidak budi mbak Oh ini gila kidopo kok mau Tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh itu yang aja lebih mendekatkan diri sih, ngono, aku yang waktu neng dia atau teng plaju loh, ngawur, eh, kamu kamu kamu, ya, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, dulu. aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, aku, depan ke depan aku, aku, aku, cocok ga iki kan, mbok wis eh, iki koyo nek cacah kono ya, yo gue, gue kapan pas eh. cocok lagi kopi kembang eh, wow, kopi dogok-dogok nah. eh. kopi sih, kono Duk ngendi ta bung. Ceknoan